Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan di sini saya akan mengangkat eh, kisah senior saya abang saya yang selama ini saya dapat banyak pelajaran ya itu orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo sejak aktif di Kopassus dulu sampai sekarang. Nah, ini coba kita dengarkan dan kita bahas nanti kawan. Nah, ini ada channel YouTube-nya, ya, ada channel YouTube-nya. Ini ada dia punya apa? punya channel YouTube ya, saya ambil dari channel YouTube-nya itu Mister AM Solusi Channel. Nah, ini dia kawan. Silakan ya di subscribe ya Mister AM Solusi Assalamualaikum Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bravo uh, Radio Indonesia. Kita bersama-sama kali ini di dalam situasi yang berbeda, special edition, special episode bersama seorang top executive yang Anda sudah tahu sebenarnya Tapi sekarang saya perkenalkan sekali lagi Bapak Aris Parsudianto Pak, Assalamualaikum ya, Pak, kita bersama-sama terima kasih Dan terus bersama Kang oleh Pak Suleman Sakim Kita langsung ya, ke bincang-bincang ya, ya. ya Pak ya Boleh, boleh, boleh santai aja kan? <laughs> Sebuah kehormatan Pak, sekali lagi Pak Aris bisa benar-benar waktu dari Bapak ya. Buat Bravo Radio Nah banyak yang sudah bertanya-tanya Pak eh, Dari penggemar kita, Pak. Mm -hmm. Tentu saja mereka yang juga memperhatikan apa yeah. yang sudah Bapak lakukan dalam yeah. beberapa waktu, khusus beberapa tahun terakhir ini. Yeah. Dengan ba berbagai background, tapi ternyata Bapak sudah eksis sebagai salah satu eksekutif. Yeah. Uh, karena itu dalam seri views and visions untuk top executive ini, yeah. kami ingin menyampaikan sekali lagi kepada Bapak, bahwa ada uh, rasa ingin tahu yang lebih banyak, Pak, yeah. terkait dengan pandangan Bapak. Namun, kepo ya, kepo ya. Ah, <laughs> kepo. kepo. Tapi Bapak tadi punya background yang banyak yeah. orang tidak menduga, yeah, Pak yeah, Aris. Yeah, yeah, yeah, background yeah. justru yang... Mursa itu seksi, karena iya, background iya. militer. Oh, nah, cerita iya, dulu iya, dong, iya, Pak. Iya. Oke, okay, okay. okay. lihat suji, suji. Ya, nah, iya, iya, karena iya. para siapa ada dengar, iya, Bapak iya, cerita dulu di antara iya. beberapa capaian luar biasa di iya, iya. masa Bapak di militer dulu adalah operasi di Papua, Mapenduma. Iya, iya, iya, iya, nah, cerita iya, iya, dong, Pak khususnya itu, Pak. Oke, okay, jadi ini tidak mau ngungkit masa lalu ya, tapi iya, iya, iya, ini sekedar iya, iya. background ya, supaya background. para pemirsa juga tahu. Siap. Uh, saya... Uh, background itu sebenarnya lulusan Akademi Militer, ya tahun 1992, ya, ya. Uh, saya kebetulan masuk di Kopassus, ya, wow. saya masuk di penanggulangan teror, ya, tadi di singgung ya di operasi Ma Penduma, betul, ya. saya waktu itu juga terlibat, ya, tetapi di tim pengejar, ya, oh. jadi setelah tim pembebas menyelesaikan tugasnya mendapatkan uh, sandera. Uh, baru dibentuklah tim pengejar ya. Waktu itu komandan jenderalnya Pak Prabowo Subianto. Oh iya. Yeah. Dibentuklah tim pengejar ya, dengan nama uh, Tribuana. Yeah. Ya, saya masuk di peloton 1. Nah, ya sudah saya melaksanakan tugas saya ya untuk mengejar itu ya alhamdulillah lah ya puji Tuhan ya semuanya berhasil dengan baik ya. Rizimnya seperti itu. Pak, saya salah sedikit langsung, ya. karena waktu itu kebetulan, Pak, ya. pada masa-masa operasi yang sukses itu, saya kebetulan masih bertugas di Bibis di London. Hmm. Pencapaian luar biasa sama penduma itu menjadi pembicaraan dunia, Pak. Ya, Sehingga ya, waktu ya. itu... TNI waktu masih namanya Abri ya, ya pak ya, dikagumi ya, bahkan ya, ya. Uh, banyak pengamat militer dunia langsung menempatkan TNI Indonesia atau militer Indonesia sebagai salah satu dari top 3 dunia pak. Ya, ya, ya, nah ya, ya. itu luar biasa pak. Ya, Tapi ya. kan nggak mudah operasi itu pak. Ya, Cerita ya. dikit bagaimana okay. pak. Oke jadi waktu itu ya uh, karena ini kan ada penyanderaan ekspedisi Lorenz ya. betul. yang beberapa orang asing kan. Ya. Nah otomatis keterlibatan asing kan juga Uh, besar ya betul, internasional, betul, betul. Nah, maka uh, berdatanganlah juga ya uh, beberapa pasukan dari luar negeri, hmm, ya dari betul. Inggris, betul, ya betul, dari Amerika dan lain sebagainya. Bahkan mereka mengatakan ini hanya 007, <laughs> yang oh, bisa melakukan James Bond, <laughs> ya, James Bond yang bisa menyelesaikan operasi ini gitu. Oh. Waduh, nah mungkin waktu itu Pak Prabowo Subianto selaku Danjen ya, ya merasa disindir juga. Oh ya memangnya pasukan kita nggak mampu, kan? Karena seperti itu, <laughs> karena kita buktikan itu kan. Keren. Keren. Ya, kita buktikan ya ya alhamdulillah ya Tapi semuanya kan, berjalan medel, dengan baik kan. Alamnya Papua luar biasa. luar biasa sulit kan pak, sulitnya setengah mati. Jadi cerita sedikit pak, apa yang bisa bapak? Sebenarnya share, pak, pertama kali yang kita hadapi itu adalah kesulitan alam. Okay. Ya karena alamnya begitu terjual yeah. ya hutannya begitu rapat. Uh, pohon-pohonnya begitu besar, ya sen, hampir mayoritas semuanya berlumut ya karena itu di daerah ketinggian ya. Oh. Yang mereka lari uh, apa, uh, rutenya itu di daerah ketinggian ya. Jadi kita sudah berperang dengan alam ya waktu okay. itu ada satu prajurit saya ya. ya. Kalau malam itu kita ini bingung enggak bisa tidur karena kan roboh pohon kan. Pohon-pohon pohon besar pohon dong? Pohon-pohon besar tuh, ya kalau malam sampai tebal itu ada yang roboh pohon di, Apa, saya pernah kata diameternya aja kalau keliling-keliling 4 orang ya, gak ketemu, 4, Pak? Iya, 4 orang gak ketemu, gitu Nah, itu uh, kan hutan-hutan uh, uh, yang umurnya jutaan tahun Jutaan tahun Pertama nah, kali dimasuki manusia jangan-jangan ya, Pak? Iya, iya, iya, nah di situ mm -hmm. kita berperang dengan alam Oke okay. Jadi kalau malam, bukannya tidur, malam gak bisa tidur karena oh, suara, harus waspada. Suara keroncong, buah. Kita pohon, pohon ini luar biasa. Yang Dan ada satu anggota saya waktu itu almarhum ya, jadi pahlawan ya, jadi, jadi karena ketiup beliau ya, gugur ya, ketimbang pahlawan ya. Itu jadi kita berperang dengan alam dulu. Ya, setelah itu baru berperang dengan. Uh, uh, apa ya. separatis ya saya sempat dengar tuh berbulan-bulan bapak sebetulnya sebelum ya, uh, operasi waktu itu memang final dilakukan ya, karena ini uh, long range patrol ya long range dan kita juga dipekali oleh uh, danjen kopassus ya yep. waktu itu dengan alat-alat modern ya dengan uh, inmarsat satelit okay. dan lain sebagainya ya hmm. itu ya diperkirakan sekitar lebih enam bulan ya bisa tapi ternyata tidak ya Terus, apa, bisa sembilan bulan, setahun, ya, akhirnya kurang lebih satu tahunan tiga bulan. Mungkin kalau nggak salah, Betul. baru kita, kita selesai menyaksikan Luar biasa, Pak. Ya, saya merasa lalu, beruntung, Pak. Waktu itu saya ingat betapa luar biasa, Pak. Itu waktu itu <tuk> uh, banyak dunia memberikan apa, apresiasi. Apresiasi, tapi juga sekaligus buat saya pribadi, Pak. <tuk> Saya selalu merasa merah putih saya, Pak. Harus, oh, Pak. Dari, WNI harus Oh, oh ya iya. walaupun wartawan, Pak. Oh iya, apalagi Tapi, wartawan. Apalagi kan, Pak, ya. Iya, iya. Berada di sana, kan. Iya, iya, Kita iya, dalam sorotan iya, dunia iya. Tapi sama tetap saya merah putih, saya bilang. Iya, iya. Itu bikin bangga kak bisnis tahun berapa, Pak? Saya setelah itu ya, saya tahun 2005 ya, saya proses ya. Kebetulan, okay. eh, apa, saya nggak tahu ya kalau kepingin di bidang lain mm -hmm. gitu ya. Nah, saya keluar dari militer tahun 2005 akhir, ya. Ya Masuk. itu 2005 akhir ya. Kemudian saya bergabung di salah satu perusahaan mm -hmm. ya. Ya perusahaannya ya ya milik orang negarawan juga yeah, okay. gitu. Sampai sekarang ya saya meniti karir ya mulai dari ya bawahlah ya karena saya keluar militer itu uh, sudah mayor senior ya. Siap. Jadi sudah pada sesko waktu itu ya. Sudah teman -teman. sesko Bapak ya. ya belum belum. Oh. Saya teman-teman, ya. udah pada Mosesko. Saya keluar, ya, itu akhirnya saya mendapatkan jabatan lah, menjadi general manager, ya. Kemudian, ya, terus bertingkat, bertingkat, bertingkat, ya, sampai ke top uh, eksekutif. Gitu. Ada ini, enggak ya, sih? Ada kegagapan, nggak sih? Oh, dari pasti. dunia militer yang begitu, pasti ya. Pak, ya kalau, dan mati. kalau secara mental sih, kita nggak gagap, ya, kalau saya yang saya rasakan, ya. Jadi militer maupun non militer itu kan hanya profesi iya. ya, tetapi yang membuat gagap itu ilmu nah, ilmu militer kemudian ilmu di bidang perusahaan ya waktu saya datang pertama kali di pabrik itu kaget uh oh, gede banget pabriknya <laughs> ini cerobongnya saja iya, mungkin iya. bisa masuk ya kalau gitu jadi Oh, datang pertama kali, waduh, ini pabrik ini luar biasa gede banget karyawannya ribuan gitu kan. Yeah, Wah, yeah. saya harus memanage ya toh, Jadi general manager situ, karyawan ribuan. Waduh gimana ini ilmu saya kan gitu ya. Tetapi waktu itu uh, alhamdulillah ya uh, jadi owner ya itu memanggil saya, memberikan tiga jimat. Wah, oh. saya pikir jimatnya jimat sakti mandraguna ya. <laughs> ya. Tapi diperintahkan nulis. lu jimatnya kok ditulisan gitu kan. Wah. Jadi jimat itu ada tiga, Yang pertama itu melihat Melihat yang kedua mendengar, yang ketiga belajar. Wow. Nah, jadi saya diperintahkan, diberi jimat untuk melihat, mendengar, dan belajar setiap saat. Pasti nanti akan menguasai bidang yang baru ini. Dan alhamdulillah, ya, itu saya lakukan setiap hari. Saya melihat, mendengar, keliling, gitu, belajar. itu belajar itu. dalam tempo 2 tahun. Ya, ya saya menguasai dari hulu sampai hilir ya, perusahaan ya. pabrik yang cukup besar dan karyawannya ribuan begitu dan waktu itu kalau Bapak melihat pun juga ini ya apa itu kan high-tech ya jadi kita masuk di itu mana pekerjaannya kok enggak ada coklum coklum coklum ternyata semuanya komputerisasi kan komputerasi itu kan ada di rum-rum kontrol begitu ya dua tahunan saya udah merasa saya confident menguasain hulu sampai ini kalau di militer kan toleransi kesalahannya itu zero toleransi. Kan. Ya, Salah ya. mati gitu ya, kan. ya. Ketika di swasta kan, toleransi kesalahannya pasti Sebenarnya ada. sama. Sama, oh. ya. Risiko itu sama, cuma beda beda beda kejadiannya. Ya, kalau di militer kan banyak cenderung uh, operasi dalam konteks risiko fisik ya. Betul. Tapi kalau di luar militer itu justru efek risikonya itu bisa uh, apa uh, uh, ini menjadi Efek domino. Contoh oh. begini, contoh begini. Ya, saya waktu itu sama uh, uh, ownernya, Riz, kamu jangan setiap saat mudah memecat karyawan. Karena satu karyawan kamu pecat, dia punya tiga anak, tiga tunas bangsa mati. Hmm. Sekolahnya terganggu, Kehidupannya terganggu. Ya, kamu nggak boleh. Ya, benar-benar itu. Kadang-kadang kamu harus berpikir dengan Pikiran yang sehat dengan hati memimpin dengan pikiran dan hati, ya itu ya manusia salah biasa ya tapi kamu harus panjang berpikir jadi seperti itu. Nah jadi hal ini kan resiko juga ya bagi kita ini kan generasi ya seperti itu dan ini menjadi perhatian saya juga dan akhirnya saya melakukan ya. Pekerjaan ya, dengan pikiran dan hati setiap saat melihat, mendengar, belajar ya, alhamdulillah ya, bisa malah sinergis dengan karyawan turun ke bawah ya. Saya mencoba mengoperatorkan alat-alat berat, bulldozer oh, yang menyangkut, tapi ya. waktu itu boro oh, boro pimpinan ya. Oh, tingkat manajer aja ya, udah gak mau untuk ada, ya. tapi saya mencoba untuk sampai seperti itu. Sebagai <laughs> tentara pernah di Gultor Kopassus pula, saya hmm. sih. Enggak nggak, nggak heran Enggak kebayang Bukan, enggak heran malahan <laughs> yeah. memanage ke dalam oh, gitu, yeah. Tapi ketika bertarung dengan pengusaha lain Perusahaan yeah. lain dalam yeah. konteks persaingan Saya mikir, ini kan berbeda nih perang ini yeah, yeah, yeah, yeah, Itu gimana yeah. tuh Mas Arif? Ya, yeah, itu, itu? Uh, Kebetulan saya juga sekolah ya Saya juga S1 ekonomi sama yes. saya ya. Setelah keluar, setelah keluar nah, dari Saya masih aktif udah kuliah buatin masih aktif saya masih di militer kapten itu saya kuliah oh, luar ya, biasa. saya tiap malam kuliah dan pilihannya ekonomi lagi ekonomi hmm. ya karena background orang tua saya kebetulan pengusaha oh. Nah, oh. jadi ya mungkin punya talenta dari ya. Solo pak ya, ya Solo, saya solo. Ya, kakek saya juga ya, saya kapten saya udah kuliah ya tiap apa jam 8, hmm. itu saya kuliah ya sampai jam 12, kadang-kadang hmm. begitu ya Sabtu minggu saya juga kuliah hmm. Kemudian setelah keluar uh, Saya mengambil master juga hmm. Master of business, yeah. master management yeah. Sekarang ditawari nih banyak ini Untuk ngambil S3 malas <laughs> <laughs> Tapi kan Udah Kang, uh, Pak Aris sudah Membuktikan bahwa beliau beli adalah seorang fast learner Saya yeah. selalu yakin bahwa seorang Militer, apalagi militer yang memang Terbukti dari awal karirnya adalah Yang memang One of the top once gitu ya, Pak, dan ya, ya, memang ya, ya, terbukti kan Pak, saya tidak memuji Bapak, tapi ke faktanya bisa masuk gultor dan terpilih di awal-awal Bapak juga di operasi maupun Dumba itu sudah membuktikan Pak, bahwa pasti ada kualitas itu pada seorang Pak Aris dan Mbak sekarang sebagai Presiden membawahi sekian banyak usaha bisnis. Pak, pastikan ada masalah-masalah lain saat ini kontemporer ya, sekontemporer apa yang kalau, kalau, kalau bisa Bapak 123 1, 2, hal yang paling menurut Bapak harus menjadi prioritas dalam konteks uh, Indonesia okay. agar survive dan okay. menjadi pemenang, yeah. termasuk yeah. di bidang bisnis, Pak. Wah, ini... ini Kita ini, seloncat ini, dulu, Pak, sebenarnya. Pertanyaan berat sekali nih. Ah, tapi saya, tapi ini Tapi Tapi Bapak punya concern-concern kan ya, saya, Bagi generasi muda betul. Pak Betul Saya cukup bangga ya Dengan Pak Iwan ya Selaku wartawan senior ya pak. Terima kasih Pak Sebuah uh, kehormatan Kang Uli terutama uh, ini hebat nih Pak Kang Uli ya, ah, ini, ini kan setingkat-tingkat itu Direktur-direktur di Coba saya lebih muda Pak Di TV-TV terkenal Saya lebih muda Pak gitu Biasanya yang ya. aku muda Yang lahir duluan <laughs> ah, ya, Mantul direktur di TV Iwan Di, di uh, News, ya, ya, ya, ya, ya. Saya cukup bangga Jadi Oke saya jawab tadi ya Jadi kalau menurut saya ya, pada konteks saat ini ya, ya dihadapkan pada kehidupan bangsa dan negara ya, ya. <tuh> itu yang paling urgen adalah bagaimana bangsa Indonesia ini bisa menemukan strong leader pemimpin yang kuat oh. karena apa sejarah membuktikan ya, ya silakan dibuka yang negara mana saja ya apalagi negara besar pasti dia punya ya satu tokoh Pemimpin, apakah itu presiden, apakah itu raja, ataukah perdana menteri yang kuat menggebrak, membuat terobosan sehingga negara itu menjadi besar? Indonesia ada punya dulu, hmm. yang namanya Soekarno. Okay. Ya. Mungkin kalau tidak ada Pak Karno, tidak ada Pak Hatta, ceritanya berbeda. Betul. Ya. Ini kan artinya Indonesia menemukan ya. seorang pemimpin Soekarno Hatta. Hmm. Ya, nah, pak. setelah merdeka, kita kan harus mengisikan pembangunan ini kan? Betul nah Tidak mudah, ya apalagi pada konstelasi yang lebih besar. ya Negara di luar Indonesia, kita melirik sedikit saja ke tetangga, mungkin sudah banyak lebih maju daripada kita. Hmm. Ya. Ya, kita harus mengejar. Ya. Tapi jangan-jangan mereka tidak ingin kita maju, jangan-jangan ya, mereka tidak ingin pasti, kita maju. Pasti, ah. negara lain tidak ingin kita maju. Begitu juga mungkin juga kita kan. Ah, ah, nah, ya. Jadi kita objektif ya. Artinya kan ini persaingan. Ini persaingan. Betul. Ya, ya, setiap, setiap negara kan bersaing, nah itu bahkan mungkin ada beberapa negara yang mempunyai paham politik. Kalau bisa ya, gue hancurin aja. Itu negara tetangga, eh, ini terbukti kan sekarang, Rusia, ya, Ukraine. Itu, ya. Pak, ya. Saya mau tanya ah. nih, Pak. Mm -hmm. Menemukan strong leader. Mm -hmm. Sebagian, Sebagian orang, orang mengatakan, mana yang lebih penting, strong leader atau mm -hmm. strong people? Ya. Pemimpin yang kuat atau rakyat yang kuat? Oh, strong leader. Kenapa tuh? strong leader, Menarik. karena begini ya, seribu domba ya, ya, itu tidak akan bisa menemukan tempatnya ya, dipimpin satu domba juga hmm. yang dalam tanda kutip, dia pengikut ya, ya, ya. dia harus muncul, satu pemimpin yang yakin membawa, itu loh arah yang benar, itu loh tujuan yang bencana, ini loh konsepnya begini, begini, begini Menurut. Ayo ikutin saya. Jadi seorang strong leader itu tidak semata-mata visioner, tapi juga punya spirit, juga punya metode, juga punya sistem, dan dia juga punya kemauan ya tanpa uh, apa memperdulikan dirinya. Ya, dia hanya kepingin mengajak kelompoknya tadi itu ya untuk mengarah ke tujuan yang kita harapkan semua. Nah, bangsa Indonesia ini kan mempunyai tujuan yang sama kan? Ya, rakyat ada makmur dan itu sudah tertuang di Undang-Undang Dasar 45. Betul. Ya, bagaimana ya, tertuang di situ ya. Kita uh, apa, apa uh, uh, menjadi negara yang disegani dunia, ya ikut aktif, dan, dan segala macam saya, ya. Saya teringat uh, itu, Pak. Seribu domba. Kalau dipimpin oleh seorang singa, singa maka uh -uh. dia akan berlaku Mengal. seperti singa, ya. tapi ya. seribu singa. Seribu singa, kalau kalau singa dipimpin itu. satu ekor Ini, ini, singa nah, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Tapi ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Ya, strong leader. Mm -hmm. Ya, yeah. strong leadernya, saya sepakat pak. <kuh> Tapi menemukan, memang belum ada kalau kalau menemukan kan berarti belum ada. Mencari ya. Mencari, nah, mencari kan berarti belum ada. Betul. Nah inilah. Saya sih udah ada pak. Ya. Jadi saya nggak menemukan. <laughs> <laughs> Dalam konteks itu, saya yakin Pak Aris udah menemukan itu. <laughs> kalau bapak ingin bahas sekarang, oke, terpisah pun oke. Oke, oke. Kenapa nggak menjadikan pak istilah? Uh. Gini, gini. Uh, saya rasa setiap orang pasti punya figur ya. Oke. Okay. Iya. Saya sebenarnya itu juga tidak ada. sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ya. Dalam arti uh, ini loh figur yang cocok. Ya. Strong leader yang cocok untuk bangsa ini. Ya. Tetapi nggak tahu di sini aku etis atau nggak. Tapi, tapi saya. Tapi saya akan berbicara secara karakteristik dulu. Setuju. Ya. Siap. Ya. Setuju. Bahwa bangsa Indonesia itu perlu strong leader. Ya. Mm -hmm. Kenapa perlu strong leader? Mm -hmm. Karena Indonesia ini mempunyai semua potensi ada. Semua sumber daya itu ada. kayak Kaya kayaknya setengah mati, ya, bayangin kita 350 tahun dikeruk terus sampai sekarang masih juga kaya raya. Tuhan itu memberikan kekayaan di Indonesia ini saya katakan yang benar unlimited loh, ya gitu. Coba itu itu dikeruknya bisa-bisa. Betul, betul. Ini fair ya pak ya? ya. Saya ya ada beberapa teman ya itu kalau kita jalan-jalan katakanlah ke Eropa begitu kan, dia bilang pak Eropa ini jadi begini karena Indonesia. Saya setuju itu pak. Tiga ratus 300 tahun lebih loh Pak. 350 itu, tahun itu. Itu, itu itu itu kan Indonesia. Mm -hmm. Itu seluruh mineral sumber daya alam <laughs> kita diekspor habis-habisan bahkan orang kita dieksploitasi yeah, dengan yeah. kerja paksa. Ya itu, itu itu itu kata kata mereka. Hari Tapi, ini masih kaya raya bumi masih kaya kita raya. Pak. Nah, jadi kenapa kita diperlukan strong leader, strong leader. Ya? Mm -hmm. Karena negara kita ini punya potensi unlimited. Yeah. Baik sumber daya alam <laughs> yang diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, yeah. yang kedua, sumber daya manusianya Pak. Ya. Jumlah, maka... Oh, yes! Di samping jumlah, kuantiti dan kualiti. Ya. Ya, Coba kita kalau melihat di apa lomba-lomba fisika, yes. sains, matematika, ya. pasti orang-orang kita, kita sering menjadi prestasi. juara olimpiade loh Pak. Bahkan kemarin ada anak SD yang dari ya. mana itu, NTT atau mana, ya. yang namanya nono, ya. juara matematika. Betul. Ya, karena Betul. ibunya juga guru matematika. Betul. ya Dan hampir setiap tahun, kita pasti dicanangkan Betul. Ya. masuk ya dalam Uh, Papa Natas, orang-orang pintar dunia. Jadi unggul juga kita. <tuk> unggul. Jadi bibit kita ini benar, -benar bibit unggul. Ya. Nah, bibit unggul ini kata tadi kita bicara seribu domba dibibitkan tiga ekor singa. Kalau ini nggak ada singa kan jadi domba terus oh, ya. Oke. Okay. Mau kemana kita? Mau ya. kemana? Ya. Ya. Ini ya. orang-orang pinter, Domba ini orang-orang pintar pak. Ya. Ya. Tapi Betul. dia nggak ngerti, dia nggak mempunyai kemampuan, dia nggak itu. udah. ini perlu. Nah, makanya di sini, kalau saya secara pribadi pak, saya melihat uh, pada konteks filosofi yang lebih besar lagi. Kenapa Tuhan itu Allah itu menurunkan Nabi? Artinya manusia itu harus ada pemimpin. Sepakat itu. itu Sepenuhnya. Itu, Allah menurunkan Nabi. Mm -mm. Itu. Itu. Filosofinya manusia itu harus ada yang memimpin. Tidak bisa. Semuanya masing-masing itu nggak bisa. Karena apa? Manusia ini kan makhluk. Uh, apa uh, apa namanya berkerumpul ya hmm. ekosistem iya. apa, apa apa namanya uh, komunitas komunitas sosial nah, bener nggak manusia ini kan cenderung hidup berkelompok, berkelompok. berkomunitas nah komunitas kalau nggak ada pemimpin kan kacau pak hmm. ya, nah, ada aturan itu. nah negara ini kan aturan ya kan nah aturan harus ada strong leader nah coba kalau pemimpinnya lemah ya banyak negara yang pemimpinnya lemah hancur Ya. Ya, tapi banyak negara yang kuat dalam waktu cepat, ya. karena pemimpinnya hebat, ya. Indonesia merdeka ya karena pemimpin kita hebat Tuh. ketemu Pak Karno, ya. nah sekarang kita sudah merdeka, kita isi pembangunan kita jangan kita kalah terus dengan negara lain saya, hmm, itu ini, kan. ya, jadi ini yang kadang-kadang saya menjadi fokus, itu ya, itu keren banget <laughs> Mes, <Pak>. gitu loh <laughs> <laughs> betul, betul. <laughs> saya, saya maaf nih, diksi saya agak kasar ya, terdengar kasar hmm. tapi bukan hmm. berarti menghinakan Kenapa sih sampai sekarang kita itu selalu mengundang investor asing? Itu hmm. satu, ya. karena kalau saya sangat setuju lah Bapak sudah, Pak Aris sudah bertahun-tahun ya perusahaan dan sukses. Pasti bukan asal ngomong gitu ya. kan. SDA kita bagus, SDM kita bagus, tapi kenapa sih kita selalu ngomong? Dan bangga lagi, gitu. hmm. kalau ada investor asing hmm. masuk tuh kita bangga hmm. banget. Padahal itu buat saya, lah kan kita yang punya kekayaan. Oke. Okay. Saya jawab ya, ya? ya. Oke. Okay. Ya, Kalau menurut saya, investor itu tidak jelek, juga tidak Stigil. naik, Ya, hmm. gitu. Tinggal bagaimana kita. How to manage, how to developnya. Kalau kita punya Busisi sistem yang, yang jelas, jelas, ya. Ini loh, saya punya sumber daya alam, ya. Tidak boleh diekspor dalam bentuk raw material Stigil. atau bahan mentah. Stigil. Jadikan menjadi bahan jadi, barang jadi. ya. Ini, ini pertanyaannya bagus kata baru berapa hari lalu ya saya bicara-bicara dengan tokoh top ya uh, yang yeah. sekarang menjabat menteri yeah. ya dan beliau juga seorang negarawan beliau memberikan loh data kepada kita ini loh kita ini kalau mengekspor ya uh, nikel ya atau boksit ya atau apa sumber daya alam lainnya dalam bentuk gelondongan mentah yeah. itu kembali ke Indonesia dalam bentuk barang jadi Harga. nilai value-nya itu ratusan kali lipat Pak. Sponial. bahkan waktu itu kita hitung minimal itu 60-70 kali lipat wow. artinya gitu kita menjual ya mendapatkan value income yang super sekian ratus kali daripada kalau kita menjual barang okay. produk jadi nah oleh karena itu di sini mungkin secara teknologi secara finansial hitungan bisnis itu kita belum mampu tapi sistem ini harus kita buat. Tapi sekarang pemerintah sekarang pak itu sudah mengerti ini, hmm. ya? ya. Contoh hilirisasi ini sudah ya. mulai marah. Bagian ya. dari perbaikan sistem itu, Betul bagian. ya Pak Jokowi sekarang sudah keras mencanangkan betul. ya Oke. kita pak, lu, pak, tegas loh sampai menghadapi sanksi Eropa atau betul, beradaptasi betul, ya. internasional. Nah, itu bagus. Inilah okay. strong leader. Ya. ya hmm. Tapi kan beliau 2024. Abis. Selesai. Selesai. Harus melanjutkan. Mm -hmm. Nah, itu yang melanjutkan orang yang lebih mengerti persis yeah. visinya. Nah, Kalau bisa lebih stronger, stronger lagi. Lebih stronger lagi. Oh, iya. Nah, akhirnya apa yang dicita-citakan Pak Jokowi dan uh, kabinetnya akan tercapai lebih cepat dengan pemimpin yang mm. lebih kuat lagi, ya, yang menguasai yep. ya, materi, menguasai situasi, menguasai kondisi, menguasai segala macam dinamika. Yaitu, nah ini saya sampaikan tadi investor sangat perlu, okay. ya Lalu. karena investor ini tidak semata-mata duit. Tapi hmm. juga teknologi, Ya contoh namanya uh, uh, Indonesia saat ini jangan menjadi bangsa pasar mobil saja dong. Oh. Nah ayo yeah. anak bangsa yeah. itu ada investor buat mobil di Indonesia, yeah. Yeah. Yeah. seluruh bahan raw materialnya kita support, yeah. teknologinya boleh dari sana, okay. nah, sistemnya dibuat, Ya yeah. yeah, yeah. contoh mungkin ada sistem tanki. Ya, artinya hmm. 10 tahun pertama Selesai. lu ambil majority. Hmm. Tapi hmm. tahun kedua, tahun ketiga terus dia menyusut kita menjadi majority. Okay. Ya. Next, 10 tahun kemudian kita udah jagoan, Pak. Ya, enggak perlu lagi orang asing 100% kontennya bisa konten kita. Dan satu hal, tadi ya ini mohon maaf ya, apa kita bicara realita ya. Yeah. ya itu uh, berapa hari lalu ya saya melihat berita eh, Indonesia sudah produk mobil Mm -hmm. ya, yang meresmikan Pak Presiden, namanya Maung versi militer. Oh ya pindah. Ya, pindah yang membuat. Pindah. Nah ini dipulau oleh Pak, Pak Menhan. Pak, Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Betul, betul. Wah, ini luar biasa Pak. Iya dong. Tinggal ya, pemerintah bagaimana mencuput ini semua yeah. seluruh stakeholder fokus yeah. ya, kontennya pun saya mendengar sudah sekitar 70% 70%? 70% persen. Tujuh konten lokal. Konten lokal tujuh Konten lokal. Eh, itu dahsyat Pak. Nah, ya, konten yang yang lokal itu ini dahsyat. luar biasa. Luar biasa. Jadi artinya kalau kita ini punya goodwill, punya kemauan, punya yeah. spirit yang luar biasa, yeah. ya itu waduh Indonesia ini apa sih? Saya yakin dalam tempo satu dua dekade yang ya, ya, mungkin ya, lebih cepat ya, ya, kita ini akan menjadi apa kalau dibilang apa, macan asia. Macan asia. Yeah. Saya yeah. artinya Pak Aris yeah, yeah. tidak melihat Indonesia ini tidak akan. Saya sih khawatirnya cuma satu Sri Lanka dan Timur Leste jebakan utang itu yeah. yang membuat tiap negara itu bang. Yeah. <laughs> Indonesia nggak akan masuk ke situ ya. Gini Pak, jadi apa uh, hutang itu juga tidak haram ya dalam konteks secara hitungan bisnis itu uh, accountable yeah. ya accountable. Yeah. ya itu uh, bahkan kan, kan, ada, ada uh, uh, teori ekonomi ya, Andai kata kita punya uang katakanlah untuk modal 100 juta yeah. ya kita mau buka usaha dengan modal 100 juta jangan pakai uang kita, hmm. gitu. kita pakai uang hutang. Yeah. Yeah, walaupun uang kita untuk jaminan, untuk kollateral. Yeah, yeah. Karena apa? Ini untuk meningkatkan kinerja manajemen kita. Ini uh. loh ada beban utang kita. Maka itu. harus, maka harus, baik. Kinerjanya lebih baik, walaupun ada reserve, bukunya Cuma, biru, ya. Ya, coba bukunya biru. biru. Nah, oh, iya. Jadi, ini, ini, ini, ini, sebenarnya hanya, hmm. uh, uh, apa, manajerial aja, oh, iya. Pak. ya okay. manajerial saja, jadi, apa, uh, ilmu ekonomi lah. Ya, iya. Nah, orang-orang hmm. kita ini ekonomi jago-jago, ya. ya, kalau untuk begini, tinggal satu saja yang saya kepingin, eh, uh, menggarisbawain spirit. Ya, untuk apa, uh, berjuang itu tadi, ya, harus di, sekali sekali lagi ya. pak, utang luar negeri itu bukan problem. Tidak perlu ditakuti sepanjang kita mampu memasuki itu accountable, kan? Betul, kita, Pak? yang penting accountable, ya. ya kemudian reasonable, reasonable, ya. Dan uh, apa uh, profitable? Oh, ujung profitable dong. Profitable, ya. Kalau enggak profitable, kan kita enggak bisa bayar utang. Oh, ya. Nah, itu kan ini paling penting. Makanya saya melihat ya, uh, uh, uh, fair, ya fair, uh, tidak, uh, tidak semua proyek uh, PSN, ya, proyek hmm. strategis nasional, ya itu menurut hitungan saya pribadi itu profitable, ya, tapi ya, tapi mungkin pemerintah ada pertimbangan pertimbangan lain ya, ya. pertimbangan untuk menciptakan rakyat hmm. ya subsidi dan lain sebagainya, uh, dan lain ya, lalu, ya pertimbangan moral ya, ya. pertimbangan ya, mengangkat dan itu itu silakan ya. aja ya, tetapi Sebenarnya. saya uh, melihat dari segi uh, pandangan saya ya perlu ada beberapa yang divaluasi ya, hmm. tapi biasa. Itulah tadi kawan, ya, jangan lupa ya. Jadi ini sinar saya abang saya Pak Aris Marsudianto sudah dengar sendiri tadi ya, lulusan AKPD Militer 92 dari Kopassus Ungu, yang dulu pernah maupun dulu berarti bersama dengan Pak Prabowo. Nah banyak sekali yang bisa kita petik. Dari pengalaman dan ilmu-ilmunya ya Ya Pak Mars, marsudianto Dan jangan lupa su eh, Subscribe channel-nya Bagi yang ingin mendengarkan banyak Ilmu-ilmu di channel Youtube-nya ya Nah ini saya ulangi lagi Ini ada channel Youtube-nya Takutnya lupa Nah ini channel Youtube-nya Mr. AM Solusi. Channel ya silakan kalau mau di subscribe banyak sekali di dalam ya video videonya nah, itu kawan nah saya sedikit banyaknya ya dapat pelajaran dan ilmu dari Paris Mar Suyanto dan sekarang menjadi sukses ya sekarang menjadi sukses Nah, semoga kita semua bisa sukses. Jadi, Buya juga pensiun dini dari militer dengan pangkat terakhir Mayor Senior. Ya, sama dengan kayak saya. Ya, kalau Pak Aris pas mau sesko pensiun dini, saya juga sama pas mau sesko pensiun dini. Tapi sekarang nasib saya belum. Ya, belum seperti abang saya ini, Pak Aris Marsubianto Nah, silakan kawan yang mau. Banyak mendengar cerita-cerita Atau mungkin ilmu ilmunya silakan di channel youtube nya itu ya Dan kita akan tetap semangat Menyongsong ke depan Dan kita saling mensupport saling mendoakan ya Jadi saya kenal beliau sejak 2017 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, 2020. Tapi eh, sama-samanya itu 2017, 2018, 2019 Ya, itu uh, Saya pernah sama-sama uh, beliau ya Dalam suatu kegiatan uh, komunitas Bagaimana menurut sahabatku? Ya, dan ini ya sering sama Pak Prabowo ya Sejak di TNI sudah di Duma Dan mungkin sekarang juga kali ya Benjam videonya kawan Tetap selamat